Sahabat, subscriber Selamat sore Salam dari saya Fajar Setiawan Disabilitas Untuk subscribe, like, komen, dan share ya Tonton video ini sampai habis Dan aktifkan loncengnya Supaya kalian dapat Notifikasi dari saya Video-video berikutnya Kali ini kita akan menampakkan akan ya, cabe merah merona di khususnya provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong ya dari saya. Baiklah inilah cabe tenang dari sini. Saya akan memperlihatkan Ya, ini dia. kita kali ini sambil jalan-jalan di sore hari saya membuat kontennya jangan lupa dukung channel saya ini supaya bisa berkembang dengan baik tanaman cabai ini sangat luas nya kalau gulung besar tiga gulung atau 60 kilo kalau batangnya sekitar kurang lebih lima ribu batang cabe ini masih muda belum pernah dipetik mulai ada penampakan merah Wow, tempatnya lebat buahnya. lebat guys buahnya guys sini banyak tanaman ya ada buah ada tomat sudah habis ada kol bunga merah merah merona ya buahnya gede gede gede sayangnya harganya belum ada kenaikan Untuk para sahabat yang ingin tahu silahkan komen dan jangan lupa subscribe, like, share, aktifkan loncengnya ya para sahabat supaya mendapatkan video-video berikutnya dari saya ya. sahabat merah-merah para sahabat udah banyak yang merah ini namanya merah meronai ya nampaknya video kali ini cukup ini saja ya para sahabat karena kita gak bisa lama-lama buat kontennya Salam dari saya, Fajar Setiawan Disabilitas Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, aktifkan lainnya Salam dari saya, Fajar Setiawan Disabilitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh